sembah sungkem hamba gusti. Adakah yang hendak disampaikan sehingga sengaja menemui hamba Kamu ingkar janji Kau biarkan istri pertamamu Dewi Setiawati hukum, Sementara kau batalkan janjimu untuk ikut berjun api Kau harus menjalani tapang ramai Yang berarti kamu harus kembali mengembara Menolong yang lemah, memafah yang sakit Mendekatkan panji-panji kebenaran lama itu pula kamu harus berjalan tanpa nama, tanpa asal usul, tanpa kedudukan sampai datang tanda-tanda ampunan. Prabu Angling Dharma yang diperangkat oleh Beri Prima Raja Malwapati mendapatkan tugas dari Dewata untuk bertapa dengan cara memberantas ketidakadilan dengan berkelana ditemani oleh patih batik madrim yang diperankan oleh Baron Hermanto. Padahal kemesraan bersama istrinya Dewi Anggrowati yang diperankan oleh Giti Srinita belumlah lama. Angling Dharma berkelana dengan menumpas ketidakadilan di muka bumi, sementara Dewi Anggrowati ditinggalkan. Sementara Dewi Anggrowati ditinggalkan di istana setelah sebelumnya tampuk pemerintahan ia wakilkan pada Batik Madrin. Namun ia menolak dan ingin mendampingi Anglim Dharma sebagai bentuk pengabdiannya Sementara itu di Kerajaan Kartanegara Raja Pasundan menerima utusan Lamaran dari Prabu Panca Kencono untuk melamar putrinya Namun lamaran tersebut ditolak oleh Raja Pasundan Utusan Prabu Panca Kencono marah dan membawa Sukma Putri Raja Hingga keadaannya seperti orang tidur, berbagai cara telah ia coba untuk menyembuhkan putrinya, termasuk memanggil para kesatria. Namun, tidak ada satupun yang mampu hingga akhirnya raja, pasundan, membuat saimbara. Barang siapa yang mampu menyembuhkan putrinya, maka jika... Ia ya, laki-laki akan dijadikan suami anaknya, sedangkan jika ia perempuan akan dijadikan anak angkatnya. Angling Dharma dan Batik Madrim yang telah sampai ke Kartanegara pun mendengar saimbara tersebut. Akhirnya, keduanya mengikuti saimbara tersebut untuk dapat menyelamatkan putri raja. Ah! Ah! Oh! Batik Madrim terlebih dahulu meminta izin pada Angklin Dharma untuk diberi kesempatan mengikuti saing barang. Namun Angklin Dharma rupanya tahu kesulitan yang dihadapi Batik Madrim di alam Sukma sana sehingga ia pun keluar dari raganya untuk menghadapi musuh di dalam Sukma. Batik Madrim berhasil melumpuhkan musuhnya dan berhasil menimbulkan Putri Raja. Sementara itu Batik Madrim merasa kecewa dibuatnya namun tidak bias terbuat apa-apa hingga akhirnya Anglin Dharma dinikahkan dengan Putri Raja yang ikut dalam pengembaraan sementara itu Batik Mahagrim diam-diam memendam kekecewaan dalam pengembaraan Pengalahannya Anglin Dharma bersama istri barunya di tengah hutan ia diganggu oleh anak buah Prabu Panca Conok yang memaksa Anglin Dharma harus meninggalkan rakanya untuk menghadapi musuhnya melihat suaminya diam saja membuat istrinya Ken Setiawati minta dipulangkan ke Kartanegara hal ini dimanfaatkan oleh batik mandrib untuk masuk ke raga Anglin Dharma ketika sedang keluar sukmanya Batik Madrim merasuk ke dalam tubuh Angkling Dharma dan segera pulang ke Malwapati untuk menemui Dewi Angrowati. Namun Dewi Angrowati menemukan kejanggalan demi kejanggalan yang dilakukan oleh suaminya hingga akhirnya ia berhasil memaksa Batik Madrim yang berada di dalam tubuh suaminya untuk keluar Saat itulah Sukma Angkling Dharma berhasil masuk ke dalam raganya Dewi Angrowati. Menemukan kembali suaminya yang sebenarnya, ketika ya. dalam pertarungan melawan Prabu Panca Gencono, Dharma Tribat terlihat terdesak dan tidak mampu menghadapinya. Maka saat itulah, untuk menebus kesalahannya, batik mandri menghadapi Prabu Panca Kencono dengan ajian pamungkas belebur Sukma yang hanya dapat digunakan sekali seumur hidup batik Mazin berhasil mengalahkan panca pencono namun akhirnya ia harus tewas